Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaos yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi ini saya ingin melanjutkan tema motivasi yang sudah kita bincangkan pada episode sebelumnya bahwa motivasi itulah yang menggerakkan teman-teman, menggerakkan kita semua melakukan sesuatu. Motivasi dalam istilah agama identik dengan niat. Niatan seseorang akan menggerakkan orang bersangkutan untuk melakukan sesuatu. An-Nabi Wasallam alaihi wa alaihi wa bersabda, Innamal A'amalu Bahwa niat seseorang itu sangat menentukan sekali kualitas dan kuantitas sebuah tindakan. Pada sesi sebelumnya saya menyampaikan lima level kebutuhan dari Maslow, yaitu pertama kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar, sandang pangan papan yang kedua kebutuhan terhadap rasa aman, yang ketiga kebutuhan terhadap cinta, yang keempat kebutuhan terhadap pengakuan sosial, yang kelima kebutuhan terhadap aktualisasi diri dan di atas aktualisasi diri ada motivasi ikhlas. Pada sesi ini saya akan mencontohkan ya apa yang memotivasi seseorang melakukan sesuatu. Ketika sahabat-sahabat, teman-teman datang menghadiri undangan pesta bos anda, atasan anda. Atau seseorang yang sangat dihormati oleh Anda Apa motivasi Anda datang memenuhi undangan tersebut? Mungkin sebagian karena ingin perbaikan gizi Karena ini pestanya pesta besar Orang kaya, makannya pasti banyak, pasti enak-enak Jadi saya datang ke sana karena saya ingin makan yang enak Bisa seperti ini Ya, ada atau ada juga sebagian di antara sahabat-sahabat di antara teman-teman semua yang datang ke sebuah undangan untuk mencari rasa aman. Kalau saya tidak datang, nanti saya akan diomongin terus. Mungkin dia akan marah saya tidak datang ke undangannya. Apakah undangannya dianggap tidak penting atau ada hal yang lain yang lebih penting? Dari sekedar undangan atasan kita Bahkan bisa jadi bukan hanya sekedar marah Tapi juga akan mereposisi kita Memindahkan posisi kita Atau memecat kita dari pekerjaan selama ini Ini sangat beresiko sehingga Mau tidak mau bahaya nih kalau tidak datang Akhirnya memutuskan diri Untuk menghadiri undangan tersebut Juga ada sebagian teman-teman yang menghadiri undangan tersebut adalah untuk mencari cinta, mencari kasih sayang, mencari perhatian dari orang lain. Tidak mesti cinta dari lawan jenis yang saya maksud, ya. tapi disayangi, dicintai oleh orang lain, oleh masyarakat. ya. Ini juga sebuah kebutuhan. Sangat mungkin, apalagi memang betul-betul, saya datang ke undangan tersebut karena ada seseorang yang saya sukai, yang saya cintai juga datang di acara itu. Ini kesempatan untuk melakukan PDKT. ya. Motivasinya bisa seperti itu. Walaupun pergi dari rumah dengan gaya yang sama, namun motivasi orang datang ke sebuah tempat itu bisa bermacam-macam. Atau bisa juga... Motivasi Anda menghadiri undangan tersebut untuk mencari status sosial. Kalau saya datang, dia akan senang kepada saya dan besok saya akan naik jabatan. Ada juga yang datang memenuhi sebuah undangan itu karena itu membahagiakan bagi dia. Bahkan dia sangat bersedih ketika tidak diundang Saya menganggap menghadiri sebuah undangan itu adalah sebuah keharusan bagi saya Sehingga dia benar-benar murni, ikhlas menghadiri sebuah undangan Dalam beribadah yang lain juga motivasi itu sangat menentukan sekali sahabat-sahabat sekalian Kita mengenal konsep ria dalam agama yaitu melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain berarti motivasinya macam-macam ya atau ada orang yang pergi berangkat haji apakah para hujaj para haji ini pergi ke sana dengan biaya sedemikian besar Murni, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan demikian Tapi tidak ada jaminan Seluruhnya melakukan haji Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi ada motif ekonomi Mungkin dibayar Menjadi badal haji ya Mengganti haji yang lain Saya pergi haji karena Ada bayarannya misalnya Atau paling tidak Kenapa saya pergi haji Atau umroh karena di sana Di Masjid Nabawi Di Makkah Di Masjidil Haram Semua doa akan dikabulkan Jadi motivasi saya ke sana Saya akan berdoa habis-habisan Di sana Supaya kehidupan saya Lebih baik lagi Ekonomi saya Lebih bagus lagi dari sekarang Berarti kan motivasinya Tetap Fisik ya Tetap materi ya. Juga dengan haji bisa saja Saya haji karena kalau saya sudah haji Pasti saya akan aman Saya akan aman Saya akan dicintai banyak orang Saya juga akan mendapatkan status sosial dipanggil haji Ketika menghadiri sebuah undangan Saya akan diposisikan di tempat yang paling terhormat Ketika saya berjamaah di masjid Saya akan dipersilahkan untuk duduk di sob paling depan ada status sosial, ada pengakuan sosial, ada kasih sayang, cinta yang diperoleh, dan ada rasa aman yang dapat saya peroleh ketika saya naik haji. Kalau orang sudah haji, orang akan percaya kepada saya. Gak mungkin seorang haji nipu, maka toko saya akan aman. Kalau saya udah pakai peci haji, orang mungkin tidak rese lagi kepada saya dan berbagai motivasi yang lainnya ya Alhasil sahabat-sahabat ngaos ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmat oleh Allah subhanahu Wa ta'ala motivasi seseorang berbuat sesuatu itu sangat variatif sangat beragam dan kita sangat penting sekali untuk melakukan koreksi diri memperbaiki niatan terhadap setiap perbuatan kita. Usahakanlah berbuat sesuatu karena ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak karena-karena karena yang lainnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan memperoleh niat apa yang diniatkannya. Barang siapa yang niatannya untuk akhirat, maka juga dia akan memperoleh dunia Dan juga akhirat Demikian pesan Nabi Dalam sebuah riwayat Tentang motivasi hijrah Para muhajirin Ke Makkah di awal-awal Periode Islam Demikian Yang bisa saya sampaikan Tentang motivasi ini Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Belum like Silahkan di subscribe Di like dan jika tema ini bermanfaat bagi orang lain, dari bagi sahabat Anda, bagi keluarga Anda, silahkan share sebanyak-banyaknya sehingga kita sama-sama berbagi manfaat, sama-sama bisa menjadi seperti yang Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Walhamdulillahirabbilalamin, wallahul muwafiq ilaqwamith thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.